USDN Bearish, waspadai potensi rebound Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD USDN terlihat berada dalam tekanan Bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di selitar area support Perhatikan jika pergerakan USD USDN bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 109,91 sampai 110,05 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USDN kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 109.51 Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 110.05 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 110.29 Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Juli tahun dua Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi: 122983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda.